Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak jumpa lagi dengan bunda Santi Tentu kalian selalu sehat kan Kali ini bunda mau memberi contoh pada kalian Cara membuat gelembung air Nanti bisa kalian praktekkan di rumah ya Nah, sebelum nonton videonya, jangan lupa, anak-anak, like, komen, dan subscribe. Oke, yuk, yuk, kita tonton, yuk! Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja meracik. Siapkan wadah, kemudian eh, cairan pencuci piring atau sang light, Dua sendok makan. Jadi, sunlightnya dua sendok makan, kemudian cairan pembersih lantai satu sendok makan. selanjutnya kita campur aduk nah kemudian kita masukkan 5-6 sendok makan air jadi 6 sendok makan air Okay, kita aduk lagi kita aduk sampai tercampur merata nah hasilnya akan seperti ini campurannya sekarang kita eksekusi nah peniupnya ini saya pakai yang dari bekas tempat apa ini yang sudah ada dijual lah itu. Ini yang harga seribuan ini saya pakai peniupnya mencopot nanti kita pasang lagi. Oke, okay. kita coba langsung. Kita lihat hasilnya. Oke, okay, karena ini terbawa angin ya, jadi tidak kelihatan balonnya. Jadi cairan ini semakin lama bermalam bermalam semakin e, gelembungnya nanti akan semakin banyak. Lihat, oke kita pindah posisi saja supaya terlihat gelembungnya. Nah, oke sudah tampak ya gelembungnya banyak. Jadi ini kalau ditiup e, nafas kita seperti sudah mau habis tapi gelembungnya tidak mau berhenti itu baru satu kali tiupan saja. Nah tadi cuma dua bahannya cuma pembersih lantai sama apa cairan pencuci piring kemudian ditambah sedikit air hasilnya kayak gini. Oke okay. kalau tidak punya peniup uh, apa peniup yang kayak saya punya ini coba kita pakai pipet biasa coba lihat hasilnya nah, kayak gini Yang pipet yang lebih besar juga boleh digunakan ini saya pakai yang ada saja hasilnya kayak gini oke ya, mantap selamat mencoba semoga bisa e, membantu untuk teman-teman yang punya anak keponakan atau saudara anak kecil saya bermain gelembung sabun. Selamat mencoba!